yaa.. ini Pak lagi Pak selamat datang di desa kami Pak oh,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 Nah, harus oh ini? oh oke oke ya Pak okay. oh okay. Yeah. apa sih? usaha bantuan kerja usaha siapa? pak tarir pak tarir ujeningan usahanya apa? karung karung jodolan apa? sembako oke okay. sambal lari okay. lari oke okay. yeah. Musli, Pak, Musli ya, tapi ini artos saking basah, ini saya pakai bagus di bagus, tapi Ini makin besar, coba sampai salah, salah yaudah ini apa Pak Roto burung-burung burung Pak oh, di okay. oh, okay tinggal nganu saya Pak habisnya Pak bujiwangi oh, ini ini kayaknya yang prioritas iki mas ii. nanti lantai ya ii, ii. lantai lantai pak oh ya ya ya ya ya jadi di sini sama siapa sama ibu pak sama ibu ii. bujo kucuni bujo ical pak ical, eh pak. Lakuk ical piye ical, ical tenun luar negeri dua puluh tahun gak ada kabarnya orang mulai Iyi, Iyi, iya, iya, iya, iya, sekarang iya. sama anaknya oh nah disini kerjanya ke mana perginya? kerja <tuk> apa? kerja ke mana nggak tahu? Keluar, ke luar negeri ke mana? ke Malaysia ke Malaysia, terus nggak pulang? nggak pulang nggak kontak? nggak kontak Lama sekali ya hmm. sudah berapa tahun? 20 tahun hmm. orang mana? ya.. tetaga itu si rambutnya keluarganya? nggak, sana nggak ada lah, bersyukur nggak ada, nggak ada ya, ini kan bagus masih ya. Ini bagus Pak Zira di apa di di bandar ini. ini kan masih bagus. yang ini diperbaiki bisa ya ya untuk manfaat. Ya lagi Oh, nyambut gawe. Ya, oh, iya, iya. Zaman yang turunnya, nanti. oh, Ke rumah kuno, ya. Jir, Tinggalan, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, berapa? oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Neng omahe gede banget loh ya Belum ada stb nya wae kan. Oh, iya iya. Ya. Terus sing nang ngare kene sapa? Semak dikit sebelah wae. Oh, keluarga ama anak. Kuwi sama anak aja. Iya, iya, ama ibu. Para Apa siki niki? Niki Masih, Oh, nggih. Okay. Masih okay. ke belakang sing kono, Masih. Masih. Kuwi wae yang Lah, oh, lumayan, <gibat laughs> lumayan. Meter ya. tetap, Pak. Oh, <laughs> tinggal tinggal <ini> <laughs> oh <laughs> iya, iya iya Masih mbah namanya. Lumayan oh, masih mbak, namanya. gede Tapi ini memang untuk iya. iya, iya, yang Oh, tinggalan yang Terus diwariske. <ke> Tapi <manyi> dipotoke jenengan. Terus lagi putrane. <manyi> <manyi> Bandungnya jenengan hilang Oke tahun bantian ya Bu si ya pertama di dulu Ini selesai-selesai Dia pakai Alhamdulillah 20 Gua wow, ya. gue 20 Oke yes, Ya. ya ya Ya. Eh. Lagi, lagi. Ya, sekarang kita galakkan lagi, karena masih banyak rumah tidak layak huni ya, yang mesti kita bantu. Jadi kita bekerja sama dengan Basnas, tidak hanya sekedar untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Tapi kita juga memberikan permodalan ya Pak Yai, ada warga, ada pelatihan juga kita berikan kepada mereka. Dan mudah-mudahan ini bagian dari cara keroyokan kita untuk menurunkan angka kemiskinan ya, ya, ya. makanya tadi ini kita ketahui ini rumahnya sebenarnya ya, ya. relatif masih bisa dipakai, ya. tapi lantainya masih tanah ini kalau diukur skor kemiskinannya pasti turun makanya dengan bantuan ini nanti saya minta turun. untuk ya dipereskan dulu lantainya karena ini tanah warisan diurus dulu Ya ternyata juga keluarganya punya problem, karena istrinya merantau dan 20 tahun belum pulang tidak ya, ada kabar sama sekali dari sekaligus, sekaligus diceritakan agar bisa konsultasi nanti ke KUA dan nasibnya juga pasti gitu ya ini problem-problem sosial yang muncul gitu ya jadi kita memberikan bantuan RTLH tapi pada sisi yang lain ternyata ada problem yang mesti kita bantu ya dan yang selalu nemu kalau saya ke kampung adalah Pak, set-top boxnya nggak ada nah ini nah, bisa nonton TV katanya yang sudah salim langsung jalan, oh, Ayo, ya. langsung balik langsung. Bersalin, langsung 向中<スタッフ><スタッフ><スタッフ>